Kucing adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nyatanya, kucing tidak masuk surga. Lah, bagaimana mungkin hewan menggemaskan seperti kucing yang bahkan dicintai Rasulullah ini justru tidak bisa masuk surga? Apa dosanya? Menurut Islam, alasan kucing tidak masuk surga adalah karena akhirat tidak sama dengan dunia. Kondisi hewan di akhirat berbeda dengan manusia. Surga itu memang hanya untuk makhluk Allah yang beribadah, hanya saja sekalipun kucing tidak masuk surga, menurut Islam, namun kalian masih bisa bertemu dengan kucing kesayangan kalian di akhirat nanti. Sebagaimana Jelaskan dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah. Hadis yang terdapat dalam kitab tafsir Al Tabari menjelaskan, "Penghuni surga dijanjikan mendapat banyak kenikmatan, termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangan. Hal tersebut juga diriwayatkan dalam sebuah hadis: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai unta. Adakah di surga nanti ada unta?' Lalu Nabi menjawab, 'Wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam surga insya Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melesatkan pemandangan matamu.' Meskipun kucing tidak masuk surga, namun kucing ini dapat membantu orang untuk bisa masuk."